Ya, kamu bingung pasti Hmm, gue kasih dari fan yang You got a in me You got a friend in me Ya udah bro mabru, apa kabar semuanya? Halo bro, sorry banget nih kalau akhir-akhir ini gue agak sedikit telat-telat nih uploadnya ya. Kadang upload, kadang gak upload Karena gue ini recordnya masih uh, manual ya Jadi facecam game sama gameplay yang di HP tuh masih bisa jadi editor gue kesusahan buat ngedit nih Jadi sorry-sorry aja nih bro ya Ampun, ampun, ampun, ah, ampun karena gue masih ngulik-ngulik, bagaimana caranya supaya gue bisa record dengan tenang, seperti gue pada saat pakai iPhone, ma bro ya. Jadi gak bisa itu facecam sama gameplay ya, ma bro. Dan udah ketemu juga solusinya, dan gue harus ganti Elgato gue ke yang X, ma bro ya, yang unlockin sampai 120fps ke atas lah. Nah, itu tuh salah satunya Nah, ini udah gue beli sih, tinggal nunggu aja, ma bro. Datang ya, Assalamualaikum, paket. Jadi udah yuk mabrur kali ini mabrur gua akan pakai Vayne mabrur kenapa? Karena ini adalah senjata yang jadi meta di Cina mabrur ya. Oke. Okay? Dan bahkan ee, beberapa tim sport ternama bahkan udah menjuarai juga di Garena ya. Itu juga pada pakai Ma mabrur ya. Padahal kita kita nih pakai Saber 4 nih. Kita, -kita nih pakai Saber 4 dong mabrur. Gimana menurut kalian mabrur ya? Kalau nggak pakai apa lagi selain Cyber 4 Switchblade ya. Switchblade juga masih oke-oke juga sih mah bro ya. Nah, Fenek ini menjadi main SMG di server Cina. Kalau di Garena cuma beberapa aja. Kebanyakan masih pada pakai Saber 4 mah bro ya. Sama Switchblade juga ya kan. Dan menurut gua OTS 9 sih bakal dipakai misalnya kalau udah dibolehin di turnamen-turnamen mah bro. Nah, sekarang gua mau pakai Venek uh, dengan attachment atau Godsmite terbaru gua ma bro ya mengcopy dari player-player Cina ini oke okay? yuk let's go ma bro kita langsung main saja let's play yuk yuk yuk ma bro ini siapa ini oh jaring ya, kau lupa ngopi -ngopi. Oh, orang Malaysia sepertinya oke okay, kita teropi ma bro kita lihat nih kenapa Venek dewa kenapa Venek tetap dewa Eh ya, itu pertanyaan ya kan Mabr, bro? Hmm, sakit. Hmm, jatuh. Instant, cuy Asli. Hmm, apa, ya Allahumma, bomnya ih ngeselin banget Mabr, tapi ini ya tetap enak sih. Ya. Jadi untuk kalian yang pengen no recoil, kalian pakai ADS fov-nya, bro. Itu jadi agen no recoil. Tapi gua tetap gak cocok sama gameplay gua Banyak yang udah maklumin. Okay, pun juga udah banyak ya. Jadi fenek ini entar bisa jadi no recoil. Bisa keciao lah pokoknya, mah, bro ya. Seperti itu. Mana musuhnya ya? Sakit kan? Beh. Halo, masuk kamu, Nak. Nice sekali. Nice. Oke, okay, mabar, Bro. Spreade yang mau masuk. Oh, langsung kesedot aja. Mana lagi lo? Tuh, Gu gua lagi scope kali ini bentar. Ya Allah, ma. Wael, ada lagi. Ah, eh, kita dua orang. Nyesek eh, kali Ma Bru ya, ditarotropi. Lupa setap, setap, uh, setap. Mati lagi. Hmm, mati, instan banget ya tapi kalian tuh misalnya kalian pakai EVO 5 bro itu kalian beneran jadi uh, no recoil lah pokoknya ya wey awesome oh itu orangnya kalian no <gat> mati lagi gua keras juga nih orang-orang nih Mati gue Hai Wuh Boom. Mantap jiwa, enak toh? Coba, oh, sakit sekali. Hmm. Hmm. Gila, kan? Memang dewa nih fenomena sih ya. Masih menjadi harapan bagi tim-tim e-sport Ya <San> Aktifkan aturan si ya. wefit Aktifkan aturan teman-teman. Sana, sana Di sana kawan Ini lagi kawan Mana kita kawan Hore, haha, mantap bang Gila ya, masih OP parah ya. Buka tau pacemen ntar. Yuk, yuk, yuk, yuk, Ma Bro. Nah, gue btw di SND ini Ma Bro, gue punya loadout satu lagi ya. Dan ini yang dipakai kebanyakan orang sekarang yang menggunakan Vende Ma Bro ya. Oke, okay? jadi yang sebelumnya diartikan itu pure uh, gue yang milih Ma Bro ya. Sama dipilih teman gue sih. Ya, yuk, let's go. Kita langsung fleng-fleng aja nih. Nah, berarti lu mainannya begitu, jiji banget lah. Mainannya apa? Pakai gituan. Contact with enemy. Oh, enemy contact. Reloading. Kadangku, kadang tuh jiji gimana gitu, mau orang yang pakai cepat, untuk cepat ada nggak kena. Hai. Padahal gue juga suka pakai C4 sih, dulu Sebelum C4 di nerf di disini apa kabar dunia Anjay, langsung rata 4 orang tuh ye Attachment ini mantep sih cuy Gue langsung gas, pakai lightweight kali ya Kita kemana nih lightweight Ke bawah ini ya belong nih, belong, belong Lihat, ya, cabut aja kalau gitu mah. Kalau gitu mah, cabut aja kita ya. Wih, ini kita jago juga loh, kan? Gue kena. Ah. Yo bro, gue mau langsung ras aja ke kejar atas Ya, kamu bingung pasti. Uh, battle sih dengan gue, bos. Best face. Kalau berani, anjay menang. Ya, balik lagi, balik lagi. Kita harus main satu lagi, Mam Bruyak. Jangan ngeras ngeras mulu ya kalau DCN sendiri kita harus main pelan pelan. Sabar. Sabar ah. enggak juga. di payah aja cuy, <tuk> nggak holgerebat, <bud. tuk> holgerebat segitbat, eh, gue mau ras lagi, gue mau ras lagi, gue mau ras lagi, ya. tadi gue bilang nyantuy sekarang gue, uh, ras lagi aja deh, yuk masih mau belum? switch bullet, ayo bro, kita buktikan, jangan switch atau fenek bro. gas yes, bang guru, langsung aja dapat lagi kita ya. Wah, mana lasnya ya? Eh, hey. katanya aneh. Itu dia. Hmm, gua kasih drop shot dari fenek Mantap ya asli fenek itu. Misalnya face to face dekat-dekat mabrur. Enak banget buat drop shot kalian harus coba mabrur ya. Oke, kita kita ngetay lagi deh. Giliran ngeras gua nih baru nih. gak sial, ya. Itu berapa? Ini 12 ya lumayan lah mabrur ya di rank legend ini. Sudah habis. Holkir lagi, tepik yang mulai itu agak seram banget gue player bayarnya jadi bener senjatanya ya, ya karena Holger tuh semua user pasti bisa pakai ya, sebenarnya gue pengen ngeras lagi tapi gue dari tadi tuh main santai nggak dapet terus mah bro jadi kita harus coba lagi ya. Gigi sih gua mah ada C4. Jijib banget cuy, bener dah. Kutukut belakang ada. Padahal pair bokong nih. Nice nah, menang kita. <tuk> <tuk> ya lumayan lah ya. Sakti juga sih sebenarnya ini masih ya. Tapi pas nanti ada OTS gua belum tahu mah bro Bisa aja dikalahkan oleh OTS ya, bisa penek aja. Penek. Tapi fenek. Good. ya jadi ini Mabru bro atau touchmenya ya kalian lihat ma biasanya gue pakai monolithic suppressor ya mungkin sebelumnya gue udah pakai taktikal ya sebelumnya belum lama ini tapi ya gue tetapin pakai taktikal nih untuk event kayak ini Mabru ya kadang gue masih ganti-ganti waktu itu tuh monolitik taktikal ya stoknya steady stok ya pasti for grip nih strike for grip nih ya, yang memperbagus vertikal sama ada blue spread ya, movementnya sama ada movement speed speednya berkurang tapi it's okay sih ya, worth it karena ini ngincer instan killnya mah bro, asli ya, excited magazine a, terus yang satunya ini kan gue ada dua nih mah bro ya, ini gue pakai lightweight dan satunya ini gue pakai skulker Scooter ini cocok lah buat SND ya, tapi kebanyakan sih orang-orang pakai Lightweight ya, yang gue lihat-lihat tuh. Sama kebanyakan dia nggak pakai gungfo, pakainya uh, taut nih seorang orang, biar image lebih rapi gitu loh, bro ya. Dan ditambah ada FOV. misalnya kalian bisa makainya tuh itu lebih uh, mantap tuh, jadi agak no recoil cuy. Tactical suppressor. MIP 100 barrel, steady stock sama terus operator foregrip nah, bro ya. Ini vertikalnya bagusin dan kurangin ada Stemnya aja ya. Kurangin ada Stemnya aja mabrur. Tapi pelurunya lebih masuk pakai strike foregrip sih. Dan yang terakhir ini extended magazine nah, sama Oke, okay. ya udah, Mbak Bro, makasih banget ya udah menonton. Kayak gitu aja untuk video kali ini, Mbak Bro. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan nah, jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng ya, ya. Terus untuk kalian yang pengen beli CP, top up ya, pengen gacha-gacha, langsung aja Mbak Bro ya ke website gue www.josealestore.com, atau kalian bisa langsung ke @josealestore, Mbak Bro. Sekarang joki juga udah di @josealestore ya, jadi nggak ke Instagram at @kita joki titikin lagi ya. Terus untuk kalian pengen beli akun COD atau Game nah, langsung aja follow Instagram at @kita jubel bikin mabru oke okay. see you mabru dadah semuanya yudah dadah semuanya see you next